Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, untuk melengkapi video-video sebelumnya yang kita udah bahas tentang apa itu psikologi, ya, maksudnya psikologi belajar apa, kemudian perilaku itu, makhluk yang kayak gimana, dan mental itu, makhluk yang kayak gimana. Di sini, aku mau ngasih penjelasan tentang apa hubungan antara mental dan perilaku manusia. Oke, okay. nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, mental adalah aktivitas yang terjadi di dalam diri kamu. Wait, kita ganti dulu ke warna biru. Aktivitas yang terjadi di dalam diri itu mental, gitu. Nah, perilaku adalah aktivitas yang nampak, tapi di sini ada bagian yang butuh jembatan di antara kedua ini, gitu. Aceh katakanlah ini jembatannya gitu ya. Nah si jembatan ini adalah kesadaran. Jadi ketika misalnya perilakunya di sini misalnya nangis. Nah kamu butuh sadar dulu. Buat tahu kenapa kamu bisa nangis. Proses mental apa, proses berpikir apa. Proses merasakan apa, ingatan yang mana, atau situasi seperti apa yang pada akhirnya memicu internal kamu di dalam diri untuk menghasilkan nangis. gitu Misalnya di sini karena ditinggal, kucing peliharaan mati misalnya. Nah. Ini pun harus lewat kesadaran dulu bahwa ya gue sadar gara-gara kucing peliharaan gue mati jadi gue nangis gitu. Eh ini panahnya kemana lagi? Jadi gue nangis. Terus misalnya ketawa gitu kan ketawa. Nah perlu lewat kesadaran dulu buat cari tahu kenapa kamu bisa ketawa gitu terus misalnya ngeliat mongol stand up komedi gitu kan komedi ini kok jadi gomedi ya komedi gara-gara mongol stand up komedi dan kamu anggap itu lucu maka dari dalam diri itu ngasih kode ke kesadaran bahwa iya eh, gue lucu gara-gara kita nonton mongol stand up dan itu lucu gitu Maka ketawa Gitu Jadi apapun interaksinya Si aktivitas ini perlu lewat kesadaran Untuk bisa sampai perilaku Dan perilaku ini pun perlu menyadari Apa yang ada dan terjadi di dalam diri Barulah lengkap Di sini puzzle-nya komplit Kita tahu aktivitas yang ada di dalam diri Kemudian kita sadari dan perilakunya muncul gitu. Tapi apakah mungkin ini bypass? Sangat mungkin karena ada yang namanya di sini critical area. Gitu. Atau kalau misalnya dari teorinya Freud ada yang namanya prasadar. Nah, dari mental biasanya karena kita nggak sadar kita punya jembatan ini jadi ini tuh seakan diarsir nampak nggak nampak gitu taunya ya udah kita kita ngelihat orang yang hampir nabrak kucing perilakunya suka kaget. nah sebenarnya itu udah melalui kesadaran karena kita Kaget ngelihat kucing yang mau ketabrak. Dan itu udah ada di dalam. Dan ini semuanya pasti lewat jembatan. Tapi jembatan ini nggak kita sadari gitu. Yang istilahnya kalau dalam Freud disebutnya adalah prasadar. Kalau misalnya di istilah hipnosis itu disebutnya critical area. Jembatannya tuh namanya itu gitu. Itu mungkin? Mungkin. Tapi balik lagi mungkinnya pun nggak mungkin nggak lewat sini pasti lewat sini tapi biasanya jadinya irisan aja gitu jadinya kayak nggak kelihatan padahal ada gitu nah kesimpulannya jadi untuk menghubungkan mental dan perilaku itu kita butuh jembatan gitu? untuk menghubungkan apa yang terjadi di dalam dan perilaku yang ditampilkan itu harus dan pasti mungkin bisa dapat mungkin bisa dibilang dapat dipastikan harus melewati kesadaran dulu Means kamu sadar Baru perilakunya ditampilkan dan ada responnya Gitu Kayak misalnya nih Kalau misalnya kita lihat perilakunya di sini makan Means di dalam mentalnya bilang kita lapar Kalau nggak lapar Eh kalau nggak makan kita lapar, kita butuh makan, kalau nggak makan kita mati. Biar nggak mati, maka kita butuh makan, jadi kita lapar. Yuk, sadar bro. Cari makan. Cari makan sampai lapar hilang. Dari sini dibalikin lagi. Yuk, makan sampai kenyang. Kenyang itu apa? Kenyang itu laparnya hilang. Nah, kita perlu kesadaran ini untuk bisa menggenerate diri kita untuk bergerak dan munculin perilaku. Bisa dipahami sampai sini? Coba apa yang kamu pelajari dari video ini dan tulis di kolom komentar, oke? Okay? Thank you guys for watching.